Kelompok Tao menatap pemuda yang muncul di langit. Ekspresi mereka berubah sedikit ketika mereka merasakan aura kejam yang melonjak dari tubuh yang terakhir. Hati mereka sudah sedikit tidak menentu meski berani menyerang Ying Xiao Xiao. Setelah semua, Dao Sekte adalah salah satu dari delapan sekte Super Wilayah Suan Timur. Bagi mereka, tidak diragukan lagi itu adalah Titan Sejati. Meskipun seseorang tanpa kehilangan akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan. Jika Dao Sek marah, amarah mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tanggung. Karena itu, mereka tidak berani berpikir untuk membunuh pihak lain dan merebut harta sejak awal. Paling-paling, mereka akan berusaha membuat murid-murid Dao Sekte muda ini takut pada mereka di bawah dorongan keserakahan mereka. Melalui ini, mereka akhirnya mendapatkan sesuatu. Namun, mereka tidak berharap bahwa murid-murid Dao Sekte yang tampaknya muda dan naif ini begitu ganas. Setiap yang muncul lebih ganas dari yang sebelumnya. Sebelumnya, kelompok Ying Xiao Xiao setidaknya berbicara dengan baik kepada mereka. Namun, orang yang baru saja muncul, langsung membuang kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu. Berat, bukankah kamu terlalu sombong? Liu tahu dengan dingin tertawa. Mereka agak jauh lebih tua dari kelompok Lindung dan telah mendapatkan reputasi selama bertahun-tahun. Namun, tindakan Lindung melemparkan kata-kata kejam ke arah mereka pada saat ini menyebabkan kemarahan muncul di hati mereka. Namun, Lindung benar-benar mengabaikan tawa dingin mereka. Setelah 10 napas, ia akhirnya perlahan mengangkat matanya, yang berisi niat membunuh yang melonjak dan berkata, 10 napas sudah habis. Sebuah lampu hitam menyala dan muncul di belakang lindung saat suaranya terdengar. Akhirnya, itu berubah menjadi mayat iblis dan berdiri di belakangnya. Iblis mayat, banyak seru terdengar ketika mayat iblis ini muncul. Bahkan Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan yang lainnya memiliki wajah yang terkejut ketika mereka menatap sosok hitam di belakang Lindong. Setelah itu, mereka tanpa sadar melihat ke arah mayat iblis yang terperangkap dalam arai cahaya saat mereka mulai bernapas sedikit lebih dalam. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa lindung tidak hanya berurusan dengan mayat iblis yang mengejar mereka, tetapi bahkan telah mengambil kendali atas itu. Kelompok Liu Tao memandangi mayat iblis di belakang lindung dengan mata kaget. Mereka segera menghirup udara dingin. Semua orang tidak bisa membantu, tetapi mengambil dua langkah mundur. Haha. Kakak, tolong jangan cemas. Kami hanya lewat, ekspresi kelompok Liu Tao telah berubah dalam sekejap. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mereka buru-buru berteriak malu. Tubuh mereka dengan hati-hati menarik ke belakang sementara mereka mengutuk dengan hati-hati. Mungkinkah generasi muda sekte super saat ini sudah setakutkan ini? Enyah, Lindong menatap rekan-rekan yang ekspresinya telah berubah. Dia tidak punya mood untuk berurusan dengan mereka. Segera, matanya berubah dingin saat dia membentak dengan dingin. Setelah mendengar geraman dari Lindong, kelompok Liu Tao tidak lagi berani marah dalam hati mereka. Mereka buru-buru mengangguk dan memimpin bawahan mereka untuk berbalik dan melarikan diri. Mereka bukan orang bodoh. Mengingat situasi ini, mereka bisa melupakan tentang mendapatkan bagian dari hadiah. Selain itu, jika mereka membuat marah monster seperti itu, kemungkinan kelompok mereka akan menderita cedera serius dan kematian. Ying Xiao Xiao dan yang lainnya menyaksikan kelompok itu, yang sebelumnya merecoki mereka tanpa henti, melarikan diri dengan sedih pada saat ini. Semua dari mereka tanpa sadar merasa agak tidak berdaya, kemungkinan mereka tidak bisa berkata apa-apa di hadapan karakter seperti itu. Apakah kamu baik-baik saja, Lindong berbalik setelah menakuti orang-orang itu. Aura kejam sedingin es di wajahnya perlahan menghilang. Dia tersenyum pada kelompok Ying Xiao Xiao dan bertanya, kami baik-baik saja, hanya saja kami sedikit kurang beruntung. Seseorang biasanya tidak akan bertemu dengan orang yang menjengkelkan seperti itu. Namun, mereka cukup kuat. Empat tahap Yuan Nirvana, Ying Xiao, Xiao Xiao berbicara agak tak berdaya. Mereka semua adalah rekan lama dan berpengalaman di wilayah Suan Timur. Tidak mengherankan bagi mereka untuk memiliki kekuatan seperti itu, kata Lindong sambil tersenyum. Bagaimanapun, keempat dari sebelumnya semuanya setengah baya. Setelah dilatih selama bertahun-tahun, tidak akan terlalu aneh bagi mereka untuk memiliki kekuatan seperti itu. Lindong, mayat iblismu ini, kamu telah mengubahnya menjadi boneka. Mata Wang Yan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat mayat iblis yang mengikuti di belakang Lindong. "Aku telah menggunakan roh Yuan aku untuk mengendalikannya," Lindong tersenyum dan berkata, "ekspresi Ying Xiao Xiao dan Wang Yan sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Kemungkinan besar mereka mengerti dengan jelas risiko dari metode semacam itu, namun ketika mereka melihat penampilan Lindong yang tidak waspada." Mereka tahu bahwa yang terakhir kemungkinan memiliki kemampuannya sendiri untuk menghindari bahaya semacam ini. Kak, apakah kamu belum menghabiskan mayat iblis ini? King Huan-Huan juga maju ke depan. Dia melihat mayat iblis yang menyerang dengan liar di dalam formasi cahaya saat dia berkata. Ya, pembelaan orang ini terlalu menakutkan. Kami bisa menjebaknya tetapi kami tidak bisa menyelesaikannya. King Xiao- Xiao tertawa getir, hapus formasi. Aku akan menghadapinya, Lindong tersenyum dan berkata. Dengan pengalamannya dari sebelumnya, dia jelas menyadari bagaimana menghadapi mayat iblis yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Setelah mendengar ini, Ying Xiao Xiao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Karena Lindong mampu menghabisi satu mayat iblis, kemungkinan bahwa itu tidak akan terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan yang kedua. Segera. Dia melambaikan tangannya dan murid-murid Dao Sekte di udara dengan cepat menarik kekuatan Yuan mereka. Menyebarkan deretan cahaya yang menjebak mayat iblis. Mengaung, warna merah di mata mayat iblis melonjak ketika formasi cahaya tersebar. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hitam yang menyerang murid-murid Dao Sekte di sekitarnya. Bang, namun, tubuhnya baru saja dibebankan ke depan ketika mayat iblis yang berdiri di belakang lindung juga bergegas keluar. Yang terakhir itu seperti bola meriam karena menghantam tubuh mantan dengan kejam. Segera, keduanya langsung mendarat di tanah. Menghancurkan permukaan dan menyebabkan lubang besar terbentuk. Dua mayat iblis dengan panik jatuh di tanah. Sejumlah retakan terbentuk di tanah di dimanapun mereka terjatuh. Kekuatan menakutkan seperti itu menyebabkan cukup banyak murid dao sekte diam-diam terdiam. Lindung menunduk dan menyaksikan mayat iblis yang telah bersatu. Dia melengkungkan tangannya dan formasi ringan muncul. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke bawah dan langsung muncul di depan mayat iblis itu. Setelah itu, dia melengkungkan tangannya dan telapak tangannya langsung menghantam dantian di perut mayat iblis itu. Sizzle-sizzle, warna hitam pada kulit kering mayat iblis yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dengan cepat menghilang pada saat ini. Dengan dorongan telapak tangannya, Pertahanan kuat yang menyebabkan Ying Xiao Xiao dan yang lainnya merasa tidak berdaya sekali lagi ditembus oleh Lindong. Telapak tangannya segera ditutup dan gugus cahaya putih di dantain mayat iblis itu dicengkeram dan ditarik keluar. Selesai, Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan semua murid Dao Sek di udara tertegun saat mereka menyaksikan adegan ini. Setelah itu, mereka berbalik untuk saling berhadapan. Mereka benar-benar diam pada saat itu. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk membayangkan bahwa mayat iblis Yang tidak menunjukkan reaksi apapun terlepas dari serangan kekerasan yang mereka lakukan Akan benar-benar ditangani oleh Lindung dengan cara yang sangat sederhana Kamu, Ying Xiao Xiao dan Wang Yan telah mengejutkan wajah saat tubuh mereka secara bertahap turun Mereka melihat gugusan cahaya putih di tangan Lindung sebentar Segera setelah itu, mereka melihat tangannya yang telah membentuk larik cahaya sebelumnya, dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Tampaknya Lindung telah menggunakan semacam teknik untuk menghancurkan pertahanan mayat iblis yang menakutkan. Setelah kehilangan pertahanan itu, mayat iblis akan tampak tidak berbeda dari kepiting yang telah kehilangan cangkangnya. Kekuatan bertarungnya akan berkurang. Kakak perempuan senior Xiao Xiao dan kakak lelaki Wang yang telah melangkah ke puncak sembilan panggung Yuan Nirvana. Manik tulang kehidupan misterius ini memiliki efek yang lebih besar bagi kamu berdua. Lindong melemparkan klaster cahaya putih di tangannya ke arah Ying Xiao Xiao. Setelah itu, dia melempar manik tulang kehidupan misterius yang dia dapatkan sebelumnya ke Wang Yan. Meskipun manik tulang kehidupan misterius ini juga memiliki beberapa kegunaan untuk Lindong, itu tidak akan efektif baginya dibandingkan dengan dikonsumsi oleh Duo Ying Xiao Xiao. Jika keduanya memiliki cukup keberuntungan, mereka bahkan mungkin dapat menyentuh pintu menuju tahap kehidupan misterius. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka pasti akan melambung. Ini akan sangat membantu ketika mereka kemudian bertemu dengan anggota Gerbang Yuan. Ying Xiao Xiao dan Wang Yan menerima manik-manik tulang kehidupan misterius. Mereka terkejut sesaat sebelum mereka ragu-ragu dan berkata, kamu memiliki kredit terbesar dalam menundukkan mayat iblis. Aku tidak membutuhkannya, aku baik dengan menerima hal ini. Lindong menepuk mayat iblis kedua yang telah ditundukkan. Meskipun roh hewannya hanya mampu mengendalikan satu mayat iblis, meninggalkan yang lain sebagai cadangan bukanlah hal yang buruk. Ying Xiao, Xiao dan Wang Yan hanya mengangguk ketika mereka melihat Lindong bersikeras. Mereka membalik tangan mereka dan menyimpan manik-manik, kakak perempuan senior Xiao Xiao. Tampaknya kuali tembaga yang aku beli dari unik Devil City beberapa hari yang lalu berisi peta harta karun kuno. Bisakah kamu mengidentifikasi bagian dari wilayah iblis unik tempat dia berada? Sebuah pemikiran kemudian terlintas di benaknya ketika lindung menyimpan mayat iblis itu ke dalam tas kian kunnya. Energi mentalnya melonjak dan membentuk peta di depannya. Peta harta karun kuno, Ying Xiao Xiao dan Wang Yan sejenak terkejut. Mata mereka dengan cepat berkumpul ke arah peta cahaya. Namun, ekspresi terkejut dengan cepat muncul di wajah mereka. Saudara Junior Lindong, peta harta karun kuno ini, mungkinkah Burning Sky Ancient Stash? Tanya Ying Xiao Xiao, oh, kali ini, giliran Lindong yang terkejut. Dia bahkan belum mengatakan nama harta kuno ini. Bagaimana Ying Xiao Xiao bisa tahu tentang itu? Apakah kakak senior Xiao Xiao tahu tentang Burning Sky Ancient Stas ini? Perasaan tak menyenangkan keluar dari hati Lindong. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang hal ini. Bagaimana bisa, ada cukup banyak simpanan kuno di dalam wilayah iblis unik. Tempat pembakaran langit kuno yang terbakar ini sangat terkenal. Adapun peta kamu ini, kemungkinan besar tidak memiliki banyak nilai. Ini karena banyak orang tahu lokasi tempat pembakaran kuno langit. Ekspresi Lindung langsung berubah sedikit jelek ketika dia mendengar kata-kata Ying Xiao Xiao. Benda yang dia anggap sebagai harta sebenarnya adalah sampah. Namun, semua orang mungkin tahu lokasinya. Tetapi tidak ada yang berhasil membuka stas kuno pembakaran langit hingga hari ini. Selain itu, Yuan Get juga menargetkan stas kuno pembakaran langit ini selama bertahun-tahun. Mereka pasti akan menuju ke sana kali ini. Masih memutuskan untuk pergi ke sana bahkan setelah gagal berkali-kali. Mungkin saja mereka sudah memiliki kepercayaan diri untuk membukanya. Buka sting kuno langit yang terbakar. Lindong mengerutkan kening. Jantungnya berdebar kencang ketika dia tiba-tiba teringat token cahaya misterius yang telah meleleh dari kuali tembaga. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share